pelawan gitu, nah, jadi jadi almarhum dan ini membuat satu satu skop satu skop uh, atau mengumpulkan satu skop yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Coba kalau dia menyebut melayu melayu secara keseluruhan berarti ada berbagai masalah yang akan muncul. Artinya, berbagai masalah itu bahwa itu susah dideteksi, susah ditelusuri. Tapi ketika dia mengatakan bahwa Melayu yang dibalut ini adalah Melayu Riau dan itu di Palawan, itu berarti, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa buku ini sendiri menisbatkan dirinya bukan sesuatu yang final. Kemungkinan masih banyak lagi, ini masih banyak lagi, sebab Melayu itu sendiri tidak hanya di Palawan, tapi juga tidak hanya di Riau, tapi juga di berbagai kawasan. Namus. Uh, dengan demikian, ini bagi Pak Tiana Serpendi merupakan satu bahagian kecil dari tujuh Adal Melayu Cepul Begitu sebetulnya maksud dia itu. Mungkin pun demikian, mungkin juga kita, kita semua tahu bahawa dengan buku inilah, ya, dengan buku inilah membuktikan bahawa almarhum Tiana Serpendi memiliki daya yang luar biasa di dalam alam Melayu sampai dia kemudian diberi gelar Doktor Honoris Causa dari Universiti Kebangsaan uh, Malaysia jadi dia mendapat Doktor Nuskaw satu dari apa nah, sehingga buku-buku ini ada dalam Melayu ini menjadi selalu dikutip di Malaysia itu dalam malahan bukan saja di di pengajian-pengajian tetapi uh, di di persidangan-persidangan persidangan-persidangan uh, politik dan Dan Alhamdulillah melalui uh, usaha Pak Tansmedi ini juga Beliau sudah uh, digelar, eh, diberi gelar sebagai eh, memperoleh bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi sesungguhnya perjalanan uh, ini yang didokumentasikan oleh Pak Tenependi uh, merupakan sesuatu yang yang sebetulnya luar biasa. Gitu. Saya pengalaman saya dari Pak Bigri. Waktu saya disidangkan itu <laughs> bukan disidangkan Pak sebetulnya, ya. tapi memang harus disidangkan. Tapi di depan sana beberapa orang doktor, profesor di Jakarta itu, saya sendiri apa itu, mereka tak, tak banyak bertanya kepada saya gitu, mereka coba oke, okay, ini kita akui sebagai anu, Jadi, gitu aja. Jadi saya menghadiri itu memang memang tidak tidak, kita kan biasanya kan um, um, harus berdebat gitu. Inti mereka oke, okay, kita tidak usah berdebat lagi ini memang sudah anu lah gitu. Jadi mereka dah baca dulu kan ya. memang sudah sampai di meja hijau itu memang mereka sudah paham semua. Itu tinggal seremonial untuk mengatakan. Jadi, artinya bukan saja di dalam diri, Riau bahwa buku ini usaha petenas. Ini saya katakan, buku ini usaha petenas. Coba, kalau dia begini, kalau yang namanya budaya tak benda itu, minimal berumur 50 tahun ke atas, gitu ya, itu salah itu satu ciri-ciri kalau buku ini belum sampai puluh tahun makanya bukan bukunya, nya dokumentasinya atau usaha dokumentasinya yang yang luar biasa ini itu yang yang yang yang harus saya sampaikan dari awal nah nah demikian dia membatasi dirinya dalam dia membatasi dirinya bahwa ini hanya sebagian kecil jadi kemungkinan masih masih banyak lain itu sesuatu yang yang pasti cuma memang ya Memang, ya memang baru almarhum TNS Effendi yang mengumpulkan tulun Adamah itu menjadi sebuah buku. Jadi ini bu kalau semua Melayu dikumpulkan, saya rasa mungkin puluhan ribu halaman. Ini aja sudah hampir seribu halaman gitu. Jadi ini ini sudah hampir seribu halaman kemudian dicetak di kertas di kertas art paper. Nah, itu memang sangat bukunya juga sangat berat jadinya. Nah, kemudian juga Tadi juga masih disambung Melayu tadi tunduk ajar Melayu sudah dudukkan. Nah Melayu sendiri bagaimana? Melayu sendiri juga pemahamannya harus kita katakan bahwa pemahaman Melayu di dalam di dalam buku tuntut ajar ini tidak tergantung kepada darah, tidak tergantung pada darah. Misalnya dia dar artinya dia tergantung pada sifat, dia tergantung pada sifat. Apa apa yang kalau tergantung pada sifat itu apa Melayu? Nah yang dikatakan kalau dia tergantung pada sifat maka kita meruduk kepada kepada eh, meruduk kepada buku adat raja-raja Melayu yang ditulis oleh eh, Panuti Sudiman sebagai disertasi di UI di sana dia mengutip tunduk adat Melayu apa yang dikatakan Melayu itu dia justru di dalam Tentu melayu itu maaf, di dalam adat raja-raja melayu itu ada menyebut begini mereka satu hari orang-orang melayu berkumpul di Melaka dan kemudian mereka berbicara mereka berapa apa dikatakan kata melayu nah, ini, berapa, beda pendapat ini pendapat pendapat pendapat gini tapi ada satu yang dikutip penuh di dalam kitab adat raja-raja melayu itu yang diperkirakan ditulis pada abad 17 dia mengatakan dalam dalam diskusi itu ada ada seorang Orang Riau bernama Haji Arif, itu dia bilang, ini ada di slide ini, ada cuma saya untuk bongkar ini memang agak payah sedikit sebab lama. Katanya dia bilang, orang Riau itu bernama Haji Arif, dia mengatakan, yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan kena panas, bukan kena api, tapi dia sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, bukan kena panas, bukan kena api. Artinya dia sengaja. Nah, itu artinya orang Melayu itu dia pasti tidak sombong tidak apa apanya bukan tergantung dia berasa biasa bukan bukan darah tapi pada sepapanya makanya ini sesuai dengan satu kali Almarhum ditanya oleh oleh cucunya saya dengar itu ketika Almarhum bercerita cucunya bertanya Tuh apa yang Melayu Tuh yang kata Melayu Tuh Apakah itu orang mengkalis Bukan gitu? Apakah harus punya darah begalis? Apakah punya darah kampar? Bukan gitu. Nah, yang dikatakan Melayu itu kata kata almarhum, kalau kau berbuat baik, Melayulah itu. Kalau kau berlaku jujur, Melayulah engkau itu. Kalau kau berusaha untuk membangun daerah ini lebih bagus, maka Melayulah engkau itu. Itu begitulah Melayu itu. Jadi dia begitu begitu terbuka dan begitu membuka membukakan diri di dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan tergantung pada apa, kepada apa. tapi memang di mana ke, tapi ditelusuri Melayu itu dari misalnya perjalanan sejarah ya. Nah, ternyata ketika kita telusuri, tadi saya sudah sebut bahwa ternyata kehidupan di tanah kita ini di Riau ini tahun sebelum Masih sudah ada. sebelum Masehi sudah ada. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Orang melayu itu berasal dari Cina Selatan. Ternyata itu sekarang sudah dibantah, sebab dari segi genetik, menurut pakar-pakar genetik, gennya, misalnya pada tahun 2010 ada satu ceramah Melayu, melayu Logi yang dilakukan Dick waktu itu ya di Pekanbaru 2010 ada seorang ahli namanya profesor Dr. Sangkut Marzuki ada penelitian yang mengenai gen ini. Ternyata Gen Melayu itu lebih tua dari Cina, lebih tua dari India, tapi lebih muda dari Arab. Dan karena gen Melayu ini lebih tua dari Cina, maka tidak, maka mustahil kalau orang Melayu itu berasal dari Cina Selatan itu, mustahil. Sebab lebih tua gennya, mana lebih tua dari gen, gen India gitu. Nah, maka dia di, terus dikaji dari mana sebetulnya asal Melayu ini? Ada kemudian dari baik di Malaysia maupun Indonesia, di Indonesia itu terutama di lembaga ilmu pengetahuan itu dia meliti. Ternyata besar kemungkinan orang Melayu ini berasal uh, merupakan keturunan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu terutama dia tidak hanya mempunyai dua orang anak Ismail dan Ishak tapi ada enam orang lagi anaknya. Itu yang enam orang anaknya dari istrinya yang bernama Siti Kenturah. Nah, selama ini kita kan hanya mengenal bahwa dia memiliki Siti Hajar apa gitu tapi ada istrinya bernama Siti Kenturah memiliki enam orang anak dan, dan <tuh>. munculnya mereka mengadakan perdana. dan pada tahun 2000 pada tahun 2014 di Malaysia terbit sebuah buku yang berjudul asal-muasal Melayu itu dari benua Sunda benua Sunda itu Sundaland gitu jadi Kawasan kita ini, kawasan Indonesia ini dari peta purba itu memang bersatu dengan dengan Sumatera dan kawasan yang Sumatera, eh, maksudnya dengan Asia, maksudnya kawasan Sumatera-Jawa juga bersatu. Kemudian terjadi goncangan-goncangan alam, katalah bencana alam yang terpisah dan ternyata memang orang Melayu itu memang berasal dari pulau itu sendiri gitu tidak dari Cina selatan sana jadi itu satu bukti menunjukkan malam waktu itu disebut bahwa kepandaian orang-orang ini -orang bertani bukan seperti yang dibilang dari Cina itu dan Cina itu 3000 tahun sebelum masehi ya datang ke sini itu 3000 tahun sebelum masehi katanya tapi 8000 tahun sebelum masehi sudah ada kehidupan peradaban di kawasan ini sehingga dengan demikian terbantah lagi bahwa orang Indonesia atau orang Melayu khususnya berasal dari Cina Selatan itu tak tak mungkin gitu. Jadi nah itu jadi artinya dengan demikian begitu banyak hal yang yang menjadi dasar pertimbangan dari kemuntulan tuduh ada sebab kemunculan ini tak muncul seperti seperti kepingan-kepingan ayat-ayat yang langsung dari Allah Ta'ala tapi merupakan satu pengalaman-pengalaman nah dari dalam buku Pak Tengah Sependi ini yang dikumpulkan oleh Pak Tengah Sependi ini yaitu ada lima pertanyaan ya, di dalam di dalam mengenai yang berkaitan dengan buku ini yang pertanyaan pertama adalah bagaimana memahami latar belakang budaya yang melingkupi lahirnya kitab Tunda Ajar Melayu ini latar belakang budaya itu sudah saya sebutkan sudah sudah saya sebutkan sepintas kilas tadi bagaimana uh, dari misalnya dari 40.000 tahun sebelum Masehi kemudian sampai kemudian bergelora apa terus ada perkembangan yang terjadi sampai kemudian ada misalnya kita mengenal Sriwijaya berpusat di Muara takus dari Muara takus mengadakan perjalanan kaki mengadakan perjalanan kaki dan menggunakan gajah kuda dan lain-lain sampai ke Palembang sampai Palembang pada 14 itu runtuh dan runtuh kemudian mereka berangkat ke Bintan dari Bintan mereka kemudian mengairi Indragiri dan Indragiri mendirikan Tumasik dari Tumasik kemudian mendirikan Malaka, Melaka Melaka diserang Portugis pada tahun 1511 diserang Portugis kerajaan ini berpindah ke Bintan kemudian berpindah ke Kampar terutama di pelawan Tua, kemudian pindah ke Johor kemudian pecah antara Johor Riau Lingga dengan Siak itu jadi itu harus harus harus utamanya di sana itu pasti terjadi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya dinamika yang luar biasa. Malahan patut saya katakan bahwa tidak ada kawasan yang sedinamikanya di kawasan Serembanaka dibandingkan daerah lain di Indonesia. Jadi kawasan Serembanaka itu mana Riau ya, Kepulauan Riau, Riau kebulan itu sama dulu kan karena dipisah. Dan itu terjadi hal yang dinamis yang luar biasa yang mempengaruhi pola pikir apa segala macam tentu juga menyangkut Tunduk ajar tadi bagaimana tidak dinamis ini, ini. ya contoh ya bahwa pada tahun 1824 terjadi apa yang disebut dengan cerata london jadi memang betul pak mohon maaf pak brigir kalau kita bicara sejarah melayu ini memang kemana-mana bicara jadi, Sebab coba mau tak mau harus itu memisahkan gini ini ini perlu perlu perlu sekali dia apa di, perlu perlu disebut sebab kalau tidak kita akan anu agak susah. empat itu ada Traktat London yang itu memisahkan Melayu menjadi dua bagian, satu di bawah pengaruh Inggris kemudian satu lagi di bawah pengaruh Belanda. Pengaruh di bawah Inggris itu kemudian menjadi negara Malaysia, menjadi negara Singapura, menjadi negara Brunei, sementara Belanda itu di bawah Belanda itu yang menjadi Indonesia. Cuma kadang-kadang ini menjadi masalah bagi Riau khususnya ya. Sebab gini orang-orang Riau itu kalau sudah ke Malaysia itu dia bukan keluar negeri gitu, apalagi sebelum merdeka. Misalnya gini, Tuan Kuta busai Tuan Kutan busai itu dia berperang di Sumatera ini, ke berbagai provinsi Sumatera. Kemudian dia untuk menyelamatkan negerinya dia tidak mungkin bertahan. Kemudian dia hijrah ke Malaysia. Tapi dia kemudian tidak ada sebagai orang Indonesia tapi juga ke orang Malaysia juga terjadi pada pada anu kepada Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah itu dia mempertahankan Riau Lingga. Sampai kemudian dia mengejar Belanda itu di Melaka. Tapi di Melaka dia, dia akhirnya terbunuh di Melaka. Tapi dia begitu susah di perjuangan sebagai pahlawan nasional karena dia disebut dia mati di Malaysia, padahal perjuangan perjuangan Indonesia gitu. Sampai baru, baru ini, ini mohon maaf. 10 hari lalu saya diminta sebulan lalu, 3 hari lalu saya itu, Saya diminta untuk menulis tentang bagaimana sastra sebelum merdeka. Saya tampilkan seorang tokoh namanya Aisyah Sulaiman Riau. Luar biasa Aisyah Sulaiman Riau ini. Dia adalah dia penulis emansipasi wanita pertama di dunia, bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Tapi dia menulis dalam Arab Melayu. Kemudian meninggalnya di Johor, tapi orang orang Pulau Penyengat gitu. Tapi tidak di Indonesia tidak ya. gituannya. Nah, ini kan. Satu bagi Riau itu menjadi masalah gitu. Dan itu memang kena pemahaman pemahaman kita sempit terhadap, terhadap nasionalisme. Makanya profesor Dr. Taufik Abdullah seorang cendawan yang sangat terkenal dia mengatakan, nasionalisme jangan dipandang seperti sekarang. Kalau semua sekarang ini adalah seseorang itu dia berjuang untuk Indonesia. Tetapi kalau sebelum merdeka, apalagi pada zaman Zaman Raja Haji Fisabilillah, nah semua itu adalah bagaimana upaya orang untuk mengusir penjajah dari dalam diri Makanya jangan heran kalau nanti kita mengatakan kita berani mengatakan justru yang pertama kali mengusir penjajah itu justru orang Riau gitu. Pada tahun 1511, -15, begitu Malaka jatuh, ya, Malaka jatuh yang 1512 -15, orang-orang Riau ini pergi menyerang Malaka, pergi menyerang Portugis gitu nah, maksudnya. Itu kan pertama orang lain belum berperang kita pertama jadi. Ini semua menjadi itu latar belakang budaya yang saya sebutkan bagaimana mengenai latar belakang budaya yang meliputi akhirat tujuh ajaran Melayu ini. Jadi itu sedikit saja, sedikit saja. Ya. kemudian kena tujuh ajaran Melayu ini disusun oleh almarhum Tuan Effendi semasa dia hidup, tentu ke sejauh mana Tuan Effendi menggauli kemelayuannya sehingga melahirkan kitab tujuh ajaran Melayu. Ya. Tuan Effendi ini ya kita harus tahu bahawa TNF itu bukan nama sebenarnya, nama sebenarnya adalah Tengku Nasrlun, Tengku dia, dan bapaknya adalah Penasihat Sultan, artinya dia seorang bangsawan, dia seorang bangsawan, jadi, dan bapaknya itu Penasihat Sultan, kemudian memang, kemudian setelah Indonesia Merdeka, kita bergabung dengan Indonesia, seperti kita kata awal bersama, bahawa para bangsawan kita banyak, bertebaran sampai dia pekan baru ini jadi dan bangsawan dulu jangan samakan dengan bangsawan sekarang dulu hidupnya cukup, cukup menderita misalnya apalagi masih baru-baru mereka itu bagaimana misalnya kehidupan kehidupan mereka itu yang yang sebelumnya itu misalnya ditanggung oleh kerajaan ada apa kerajaan tapi kemudian mereka menjadi rakyat biasa dan kita melihat misalnya tengku kalau kita melihat Riau ini banyak nama orang Tengku itu disamarkan. Dan ini juga beriringan. Ini menjadi latar belakang juga. Bahwa ada tahun ke sekitar tahun 50-an, ada gerakan-gerakan sosialis, malah itu komunis, yang mengatakan bahwa raja-raja Melayu ini feodal. Maka terjadi pembunuhan raja-raja di Sumatera Timur. ya, Riau ke kan rumah Sumatera Timur. Tapi Alhamdulillah, salah satu orang yang yang yang nyaris korban itu adalah Sultan Sari Hasim. Tapi dia dilarikan ke Aceh tadi pembantaian, terutama orang-orang yang berdarah bangsawan itu. Dan salah seorang yang terkenal meninggal adalah namanya Tengku Amir Hamzah, seorang pujangga ya, seorang pelopor pujangga, namanya Amir Hamzah kau tahu. Tapi dia Tengku ya, putra mahkota di Kerajaan langkat. Nah dia dia dia dibunuh oleh oleh orang-orang yang yang yang membenci apa. Nah, dengan demikian banyak nama sama. Apakah kena spend ini menamakan nama itu kena pengaruh itu? Nah, itu saya belum belum sebab mendalaminya. Tetapi besar kemungkinan iya. Tetapi di sisi lain, memang setelah orang, para bangsawan ini meninggalkan tahtanya, meninggalkan statusnya, memang banyak mereka menggantikan nama. Contoh juga selain ini, tadi saya sebut ada Aishah Sulaiman. Aishah Sulaiman itu, nama dia asli adalah Raja Aishah Sulaiman. cucu Raja al hadi Tapi ketika dia Ketika tahun 2000 ketika 1913 dia hijrah ke Singapura, namanya sudah berubah. Tidak lagi memakai Raja tapi memakai Aisah Sulaiman Riau. Tapi nama Riau itu sebutnya Aisah Sulaiman Riau. Jadi ini sesuatu yang yang apa ya, yang luar biasa ini apa. Nah, Almarhum Al-Mahrum ternyata, ternyata dia menulis bukunya ratusan biji ya, bukan bukan salah satu di antaranya adalah adalah tunduk ajar melayu ini. Ini salah satu. Padahal dia menulis 123 buku. 123 buku uh, apa ini Jadi ini salah satu 123 buku. Jadi kita kita lanjut. Itu sudah saya terangkan secara singkat. Ini juga sudah saya ini juga sudah saya terangkan secara, secara ringkas. Ya. Ini juga sudah saya terangkan secara ringkas. Uh, Saya hendak mengambil ini. Nah, coba. Saya dari kecil, saya sudah dekat di anak kebudayaan Melayu, itu saya semua. Kemudian juga saya diperkenalkan anak kebudayaan Melayu itu sendiri. Dan kemudian juga saya selama berpuluh-puluh tahun melakukan kajian tentang anak kebudayaan Melayu ini. Jadi sudah lebih 40 atau 50 tahun saya berjalan dari kampung ke kampungnya alam layu ini mempelajari kebudayaan melayu. Ya itu Yaitu, alhamdulillah saya dapat mengumpulkan hampir 500 ribu ungkapan melayu ya, yang lebih 30 ribu, 40 ribu pantun-pantun melayu yang itu tersebar di seluruh dunia melayu itu sendiri. Nah dari pengalaman di lapangan itu lah saya mengumpulkan berbagai-bagai kesanlah berdama ini sendiri jadi kalau orang belajar di perguruan tinggi saya Yusuf belajar di bawah dalam masyarakat dia akan itu saya belajar itu wawancara Pak Tenas dengan salah seorang mahasiswi ketika beliau masih hidup itu dia menggambarkan bagaimana dia bagaimana aktivitasnya di dalam di dalam berkarya selanjutnya kita, selanjutnya kita lihat juga video ini saya biasa Yusuf mulai 10 malam sampai subuh itu selalu saya lakukan berpuluh-puluh tahun menulis itu nah, Sekarang kan sudah pakai komputer kan? iya. Lebih mudah dulu itu akan menjadi biasa Kadang-kadang saya Yusuf mengerjakan buku itu dua, dua buku sekali dikerjakan Jadi buku satu, buku dua sekali dikerjakan Jadi penulis yang satu, pindah ke mana buku yang kedua Jadi misalnya dikatakan apa guna anak pasang pelita kalau tidak dengan sumbunya Apa guna anak bermain cinta kalau tidak dengan sumbunya Jadi boleh Ya. Kita akan melihat itu, bahawa uh, yang masuk oleh Pak Tenas tadi itu almarhum, bahawa dia dari kecil sudah apa kemudian bagaimana prosesnya dia uh, dia mendalami melayu itu, kemudian malahan dia bagaimana dia bekerja itu itu memang sesuatu yang luar biasa. Dia bekerja tengah malam, dia bekerja malam. Sebab dia, saya, saya wawancara dia waktu itu, sebab dia kalau dia kerja siang tak bisa, sebab anak-anak masih jaga, jadi jadi susah, jadi dia kerja malam, lalu malam terus, jadi sudah menjadi kebiasaan bagi dia, dan dia bekerja sangat cepat sekali. Tadi seperti digambarkan bagaimana kadang-kadang uh, dua mesin tik itu ada lain buku-bukunya, jadi apa, maka wajar bila dia menulis dari catatan, dari catatan ini, catatan kita, dia menulis buku itu 123 buku data dalam ya jadi demikian demikian apanya dan ini merupakan wawancara saya dengan ketua DPR Alam Riau al-Azhar yang juga baru meninggal sebulan lalu ya pada tahun 2016 ini sudah lama sekali nah jadi ini data-data mengenai buku Tindu Adjar ini pertama kali diterbitkan tahun sempurna nah mungkin ada di antara peserta yang belum lahir pada kali ya. kemudian ada terbit tahun 2015 tebal bukunya 787 halaman, jadi ini data fisik buku yang ada itu nah sekarang kenapa ini TNI TNI menulis tapi itu ditulis yang balik tujuh ajar balik ditulis secara ringkas saya dapat katakan bahwa Almarhum dia merasakan bahwa perkembangan teknologi itu akan menggerus kearifan lokal, apalagi bagi Riau. Jadi, itu itu yang yang, yang dirasakan, dan itu memang sesuatu yang sebetulnya sudah universal. Banyak sekali bukti-bukti mengatakan bagaimana, misalnya, teknologi. Jadi, kemudian sekali, Pak Pikri memang itu menjadi bahan kuliah pula kita waktu di di apa di apa di, di magister itu ya, kemudian kita melihat perkembangan teknologi komunikasi yang pasal ini memang sesuatu yang luar biasa. Yang persoalan yang juga yang paling dasar sebetulnya kalau lima ini memang data-data yang agak lama ya, misalnya kalau 10 tahun lalu dan itu hasilnya sekarang, kalau 10 tahun lalu misalnya itu orang Indonesia yang menonton televisi itu Informasi orang Indonesia itu 90% itu dari televisi. Karena sekarang memang bergeser dia ke internet. Arti kalau lebih parah lagi. Tapi televisinya. Nah, sementara menurut kajian Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia itu 90% siaran televisi kita itu tidak bermutu. Dan itu menggerogoti hasilnya sekarang. Kau Artinya sepuluh tahun lalu dia bacanya lima belas tahun. Itu apakah ini yang kemudian apa kemudian menjadi sesuatu yang kita rasakan sekarang ini sesuatu yang negatif ya itu terpulanglah kepada kita semua untuk melihat sebab kalau kita kan negatif marah orang tapi tetapi apakah ini yang kemudian menimbulkan bagaimana kita, bangsa kita sekarang ini menjadi bangsa pemarah bangsa yang tidak menghargai apa itu juga bisa dilihat dari dari komunikasi. Kalau kamu orang komunikasi percaya bahwa budaya itu diutak oleh dikomunikasi. Komunikasi itu adalah budaya, budaya itu adalah komunikasi. Sejauh mana komunikasi yang muncul itu itulah budaya muncul. Nah, peranan televisi itu apalagi sekarang internet. Nah, itu lebih lebih lebih menakikkan lagi kan, apalagi internet, internet sekarang ini, yang tanpa tanpa batas, tidak ada sensor, ada nilai positifnya tentu ada tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah nilai negatif dengan pertanyaan mengapa Tn. Effendi menulis tuntut ajar Melayu ini itu pertanyaannya tetapi di dalam di dalam Melayu ya di dalam alam Melayu Tunduk ajar Melayu ini memang harus ditampilkan ya oke ini kita potong aja ini di dalam dalam alam Melayu, tuntut ajar Melayu menurut buku Pak Teras ini, Pendi ini harus diajarkan, harus diajarkan, harus diwariskan. Pewarisan yang paling tepat itu memang kepada anak-anak, kepada siswa gitu. maka kena itu lembaga Melayu Riau bekerjasama dengan misalnya dengan Dinas Pendidikan memandang perlu bagaimana muatan lokal kita ini adalah budaya Melayu Riau yang di dalam budaya Melayu Riau itu, di ter... dalam budaya, budaya Melayu itu. Mengandung tunduk ajar Melayu gitu, jadi bukan buku ini yang diajarkan ke sekolah gitu, bukan. Tetapi bagaimana unsur-unsur budaya Melayu itu diajarkan? Sebab di dalam budaya Melayu itu terdapatlah tunduk ajar Melayu itu. Nah, kita memfokuskan 13 belas materinya, tiga belas materi di dalam pengajaran budaya Melayu yang yang di dalamnya itu terdapat, terdapat tunduk ajar Melayu. Jadi di samping kena perkembangan teknologi, juga kena memang orang Melayu memang harus mengajarkan. Makanya Pak Tainas mengatakan, petunjuk wajib ditundukkan, pengajar wajib diajarkan, yang petunjuk dipanjangkan, yang pengajaran dibendangkan, dengan tunduk ajar, adat berakar, dengan tunduk ajar, ilmu mengakar, dengan tunduk ajar, yang kecil menjadi besar, dengan tunduk ajar, agama mendalar. Coba kita lihat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan ungkapan adat mengatakan Tangan mencincang Bau menikul Artinya, apapun yang kita lakukan, akibatnya harus kita berani untuk menanggung dan bertanggung jawab terhadapnya. Sikap ini dikatakan sikap bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Dan rasa tanggung jawabnya pula menunjukkan kepribadian seseorang itu mampu menghadapi cabar dan tantangan atas segala risiko, atas segala akibat dari Nah, itu suatu orang tentu mengatakan. Sebelum berbuat banyak akan ingat. Sebelum bercakap, berpikir dahulu. Maksudnya, supaya di dalam perbuatan kita itu ada akibat-akibat yang tidak baik, yang harus kita fikir dan itu tidak dapat kita elakkan apalagi kita simpakan kepada orang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ungkapan Melayu ada mengatakan tak Melayu hilang di bumi, seperti di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia dan Singapura, mengatakan tak Melayu hilang di dunia. Jadi, dia terdiri pada empat kalimat. Itu, ungkapan yang tua, kesan yang tua, untuk dia menjadi laksamana kerajaan mata. Dia mengatakan, tua sakti hamba negeri, kesulah hilang dua terbilang, tak tumbuh hilang berganti, tak Melayu hilang di bumi atau tak Melayu hilang di dunia. Nah ini ada empat kalimat. Jadi kunci di situ, ada empat kalimat ini jangan kita penggal-penggal kan. Nah kalau itu berjalan, dia punya semangat, punya tua, punya semangat yang tinggi, diwariskan dari generasi, ya entah Allah mulai, kita akan hilang di Nah, di dalam buku ini terdapat buah pesemen butir. Tunduk aja terus membutir. Jadi yang pertama itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua taat kepada orang tua. Yang ketiga taat pada pemimpinan dan seterusnya. Jadi 29 ditambah dengan 10 lagi yang bersifat amanah. Jadi dari tiga 39. Jadi dan ini semuanya dalam dunia pendidikan disebut dengan pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter rupanya, ini sekitipulannya, pembentukan karakter dalam alam Melayu itu 39 butirnya. Coba bandingkan dengan pembentukan karakter pendidikan nasional. Menurut Dr. Griffin ketika dia berceramah di, di lembaga Arman Riau, pembentukan karakter dalam pendidikan nasional itu hanya 18 sementara di dalam Melayu itu ada 39 yang terbentang yang diwakili dalam dalam buku ini jadi sesuatu yang yang jauh lebih lebih banyak nah ini saya sebutkan misalnya yang paling banyak muncul di dalam tidur ajar Melayu ini itu hal-hal yang yang dipandang universal tidak hanya untuk orang Melayu tidak hanya untuk orang yang beragama Islam tapi yang untuk perhatian. Misalnya ketaatan kepada pemimpin, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kebenaran, ikhlas dan rela berkorban, kemudian musyawarah, uh, eh musyawarah dan mufakat, kemudian keterbukaan. Ini menggambarkan bahwa tuntutan Melayu ini sifatnya memang memang untuk semua orang, bukan hanya orang yang mengaku diri Melayu, tetapi untuk orang yang berada atau untuk pembentukan karakter yang sifatnya universal. Oleh karena itu, gini, karena gini, kena dasar dari Tunduk Ajar Melayu itu, dasarnya memang agama Islam. Kalau menurut Pak Tainas Effendi, nilai-nilai dari Tunduk Ajar Melayu itu tradisi dan Islam. Ini memang perbancuan antara tradisi dan Islam. Pertama, tradisi ini bisa dipakai dia harus diuji dulu diuji dulu oleh Islam. Apakah dia bertentangan dengan Islam atau tidak? Kalau dia bertentangan dengan Islam, misalnya tradisi dia bertentangan dengan Islam. Diluruskan dulu tradisi ini. Ini contoh begini dulu orang tradisi membakar kemenyan, membakar kemenyan ketika orang membaca berdoa Sebelumnya itu dengan kemenyan itu orang mulai percaya doanya disampaikan kepada Yang Maha Tinggi. Tetapi oleh Islam ini diluruskan bukan sampai kepada yang tinggi, bukan tetapi untuk mewangkan ruangan dan jangan dia benarkan. Nah, itu diluruskan berarti kalau dia tak bisa diluruskan, tinggalkan. Artinya, kalau tradisi tidak bisa diluruskan, menurut ajaran Islam itu dia ditinggalkan. Jadi, sampai sampai begitu pemahaman sehingga dia bersifat universal. Menarik sekali sebetulnya, saya menambahkan juga bagian terakhir ini. Coba so, waktu kita sudah makin pendek, makin mepet di Masjid Nurul Yakin dalam hang tua itu setiap hari ahad, setiap hari minggu ada pengkajian tunduk adat Melayu. Dipandang dari segi Al Quran dan Hadis. Nah, dipandang dari segi Al Quran dan Hadis itu memang kena kena orang Melayu membuat membuat dasar nilai itu adalah berlandaskan berlandaskan Islam dan saya bilang tadi, maka tentu dia Sangat, tentu dia dapat diteroka melalui kajian quran dan hadis. Dan alhamdulillah itu sudah 4 minggu berjalan, peminatnya banyak sekali ya, banyak sekali yang yang ikut dan penceramahnya adalah Dr. Mustafa Umar. Setiap habis subuh Ahad itu sekitar 1 jam dia menceramah bagaimana tunggu ajaran Melayu. Sekarang sudah masuk pada bagian-bagian yang misalnya kemarin itu taat kepada pemimpin bagaimana Bagaimana menurut Islam pemimpin bagaimana menurut dia Melayu, dan, dan bersesuaian dengan demikian bahwa Contoh adalah Melayu, bukan saja milik orang yang yang mengaku Melayu, tetapi juga milik sebuah orang Yang secara administrasi negara sudah diaku sebagai Budaya tak benda dunia Mungkin Pak Fikri itu yang dapat saya sampaikan dulu Masih banyak bahan sebetulnya Tapi hanya waktu saja yang dapat membatasi kita mudah-mudahan ini dapat membuka diri kita untuk berbicara lebih lanjut bisa bertemuan di dalam seperti dikatakan oleh Pak Fikri tadi bahwa saya juga terlibat di dalam di dalam pembuatan saya juga menulis buku budaya Melayu untuk anak-anak untuk sekolah mulai dari SD sampai SMA dengan maksud agar ini jangan sampai hilang sebab kadang-kadang banyak orang ingin mengetahui Melayu ini Pak Fikri Alhamdulillah ya para meliana para apa kita para remaja-remaja kita sebenarnya berminat tetapi mereka tidak tahu bahannya mana gitu. jadi kita coba untuk memberi bahannya dan mudah-mudahan dengan demikian kita dapat tegap dalam ke depan tanpa melupakan masa lalu, kita dapat mendulang tinggi tanpa melupakan bumi yang kita beda. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutupi dengan mengucap Alhamdulillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, baik teman-teman mahasiswa Bapak Ibu dosen dan kemudian Bapak Ibu guru silakan kita berikan uh, ini ya reaction uh, tepukan ya tepukan yang gemuruh untuk Bapak uh, Taufiq Ikram Jamil Oke okay, baik Bapak uh, nanti kita akan lanjut ke forum uh, tanya-jawab diskusi ya kepada uh, Bapak uh, Taufiq Ikram Jamil itu luar biasa tapi boleh Bapak close dulu, Pak, ininya, uh, powerpoint-nya? Uh, Oke. Okay. Ah, udah nampak wajah ini Bapak kita. Uh, luar biasa. Saya betul-betul uh, mendapatkan informasi yang banyak dan luar biasa dari Bapak ya. Uh, menjelaskan bagaimana uh, tunjuk ajar Melayu, mulai dari bahasanya, tunjuk. Kemudian Ajar dan Melayu tadi kita udah jelaskan arti secara morfologinya ya kata bahasanya apa itu tunjuk Ajar Melayu nah kemudian dimuat dalam buku yang diambil oleh Bapak Tenas Effendi ya Tengku ya Bapak Tengku tadi udah dijelaskan bagaimana namanya itu disamarkan kita gitu, dengan kondisi sejarah tadi gitu nah kemudian menarik sekali ya Bapak Tenas Effendi itu belajar dari Uh, apa namanya itu proses dia belajar dari kampung ke kampung, gitu ya? Dia kumpulkan, dia kemudian juga manuskrip itu dibuat dalam sebuah buku, gitu ya. Nah, sehingga muncullah buku "Tunjuk Ajar Melayu". Nah, oke, okay. baik. Nah, uh, terima kasih, Bapak, paparan yang luar biasa dari buku uh, "Tunjuk Ajar Melayu" itu memuat elemen-elemen yang, yang betul uh, bermanfaat dalam. Uh, pengembangan ya, pengembangan keilmuan atau pemahaman kita tentang bagaimana budaya Melayu itu sendiri yang universal bukan hanya cakupannya yang kecil gitu ya Nah oke okay. baik silakan langsung kita buka untuk forum tanya-jawab bagi mahasiswa mahasiswa silakan langsung buat di dalam chat bisa atau langsung bertanya dengan bapak Taufik Ikram Jamil silakan Mbak Adelia, Mbak Abni, Mas Andika, Dwi, Diorotun, Fadlan, Mas Fadia, Mbak Padia, Parel, gimana, Reval, Ibu Masyarah, Rahmat, Silvia, Nabila, silakan. Siapa yang dulu nih, silakan bertanya. Ya, silakan. Nah, mungkin sebelum mahasiswa-mahasiswa kita, bapak-ibu guru atau dosen yang ikut program ini uh, mungkin uh, perlu mungkin Pak apa upaya kita nih Pak untuk melestarikan nilai-nilai Melayu itu uh, dalam uh, pada generasi muda nah, mungkin uh, itu Bapak apa nih uh, upaya kita kan almarhum sudah mengumpulkan buku-buku nih gitu ya sampai 120 buku tadi nah salah satu bukunya itu adalah Tunjuk Ajar Melayu yang serat dengan nilai-nilai universal gitu ya yang dikumpulkan Nah, bagaimana upaya kita menerapkan tujuh ajar Melayu itu dalam generasi muda sekarang ini, Pak? Mungkin